Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Balik lagi di playlist sore dan setiap hari Selasa. Waktunya gue buat ajak kalian kita muter-muter dan ngeliat hotel-hotel keren yang ada di Indonesia. Dan sekarang ini gue lagi ada di daerah Sanur, guys. Dan hari ini gue excited banget karena gue mau ajak kalian buat ngeliat salah satu villa paling baru yang ada di sini yang baru aja buka. Villa ini private banget karena cuma ada 6 villa aja di dalamnya. Gue sendiri juga belum pernah masuk ke dalam sana. Kita lihat bareng di dalam ada apa aja, harganya berapa, dan kira-kira worth it atau enggak. So, kita langsung mulai aja videonya. Let's go! Traveloka itu sekarang bukan cuma aplikasi buat booking tiket pesawat atau booking hotel aja, guys. Tapi Traveloka itu sekarang udah jadi lifestyle super app Dimana kalian bisa ngelakuin banyak hal di dalamnya. Mulai dari pesan makanan, layanan kesehatan, sampai layanan finansial. Lebih mudah nikmati stagation dengan aplikasi Traveloka, teman hidup andalan buat nikmatin hidup. Temukan berbagai pilihan akomodasi hotel lewat aplikasi Traveloka dengan berbagai fitur yang bisa memudahkan rencana stagation dan traveling kamu, mulai dari bayar pas check-in sampai easy reschedule. Traveloka memudahkan penggunanya untuk dapat mengidentifikasi akomodasi mana aja yang udah tersertifikasi CHSE oleh Kemenparekraf, dan ikut serta untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk tamu dan karyawan hotel dengan icon Clean akomodasi berwarna hijau selangsung so, aja enjoy Steakation melalui traveloka your lifestyle super app. Teman hidup untuk staycation Halo semuanya! Hari ini gue nyobain staycation di villa paling baru di daerah Sanur, namanya Sanora Villa. Villa ini baru aja buka akhir tahun kemarin, dan lokasinya ada di Bypass Murarai. So, pastinya strategis banget ya. Dan coba lihat deh, dari depan arsitekturnya keren banget. Karena selain ada villa, di dalam sini tuh juga ada restorannya. Jalan masuk ke dalam, area lobbynya tuh nggak gede-gede gimana gitu sih guys. Kecil aja, karena memang di sini villanya cuman ada 6. Jadi nggak banyak. Dan pas gue check-in, gue dimintain KTP sama debit card gue jaga-jaga kalau ada kerusakan. Terus juga isi formulir, dan taruh tangan deh. Nah uniknya, di sini tuh nama-nama villanya pakai nama pewayangan guys. Dan hari ini gue dapet di Villa Bima. Lokasinya ada di paling ujung. Kuy. Wow, gokil, cakep banget, men! Gua udah masuk ke dalam areal vilanya, dan ternyata vilanya itu gede banget. Karena villa ini luasnya itu 180 meter persegi. Dan pas baru masuk di sini udah disiapin floating breakfast, guys. Sebenarnya gue sampai ke sini tuh sore, guys. Karena jam check in tuh pastinya sore ya. Tapi karena gue udah lapar, jadi gue suruh floating breakfastnya buat datengin sekarang. <laughs> so gue udah gak sabar, gue udah lapar banget. Kita langsung makan aja buat cobain makanannya. Yuk. Tapi sekarang ini gue lagi malas banget buat basa-basahan. Jadi pesennya floating breakfast, tapi nggak floating-floating amat ya, guys. <laughs> Oke, gue mau langsung cobain dari yang American breakfastnya dulu. Jadi di sini tuh ada omeletnya, kalian bisa lihat ya. Gue takut jatuh aja nih. Ada omeletnya, ada sosis-nya. Tapi di sini gue pilih yang chicken ya guys. Terus di sini juga ada sote mushroom ya kayaknya nih. Terus sama ada tomato. Kita cobain aja yuk. Hmm, jujur mantep nih. Cuman kan gua kurang asin dikit sih kalau menurut gua ya, tapi udah enak sih hmm. Ini bagian telur dalamnya tuh masih soft banget gitu guys Udah deh ya, usah birol birol lah ya, gak usah shot shot cakep cakep Gua mau makan <laughs> Ntar abis ini Birolnya Pokoknya enak banget Ini guys, sosisnya guys Wah. Wow. Hmm. wah enak banget gue mikir-mikir gitu kenapa kok namanya sanora ya kan apa mungkin karena daerahnya ada di sanur gitu kali ya sanur, sanur, Sanur, sanora dong <laughs> gak kabut anjir orang kan ngasih nama simpel-simpel aja ya biar, biar inget gitu udah lama banget ya, gue nggak review-review makanan gini ya. menurut kalian mendingan gue review makanan lagi atau nggak usah? coba deh komen di bawah. Hmm. udah mau habis guys. Hmm. next waktunya kita makan pancake nya guys. nih pancake nya di sini ada tiga ya isinya dan di atasnya juga udah dikasih uh, gula halus. Sama ada potongan buah nanas. Ini ada potongan daun mint juga. Karena gua orang Indonesia ya, jadi makan pancake-nya sambil dipegangin giring piringnya. Nggak usah pakai pisau-pisauan, emang cara barbar gitu ya. <laughs> makan. Oh. Hmm. Hmm. Pancake-nya fluffy banget, coy. Hmm. Enak nih. Wah mantap, wah recommended banget nih buat kalian yang saya di sini, belum masuk ke damvillanya aja, gue udah rekomenden kalian buat nyobain floating breakfastnya, enak banget, sumpah, ini wajib banget buat kalian cobain, mantap, apalagi kalau kalian yang pengen foto-foto cantik ya, di floating breakfastnya di basketnya itu juga udah didekor sama bunga-bunga, jadi pastinya bakalan tambah cakep, tuh guys, pancake nya guys. Wow di tojos pakai gatuk gini jadi agak gimana gitu ya mendingnya <laughs> bodoh amat bodoh amat oh ya btw sambil makan sekalian review kolam renangnya ya jadi kolam renangnya ini menurut gue lu pengen gini ya kalian bisa lihat di belakang gue walaupun nggak terlalu kelihatan dari atas dan kolam renangnya itu kedalamannya satu setengah meter jadi pas lah ya buat kalian bisa berenang cukup nyaman buat empat orang pun menurut gue masih muat kolam renangnya di bagian sininya juga ada kayak tempat dudukannya gitu, jadi bisa buat duduk-duduk santai sampai makan di sebelahnya. Mungkin floating breakfast bakalan nyaman banget kalau duduk di sebelah situ, tapi gue lagi males banget buat bahasa basahan ya, guys. <laughs> oke okay deh, gue makanya kayak masih lama nih. Jadi langsung gue skip aja, kita review villanya, oke? Okay? Tapi karena hari ini tuh gue bookingnya buat one-bedroom aja, jadi kamar yang di depan ini itu dikunci guys, di lock dan sama sekali nggak bisa gua masukin. Karena kamar ini bakalan dibuka kalau gue bookingnya two bedroom. Tapi hari ini gua cuman booking satu kamar aja. Jadi yang dibuka cuman kamar yang ada di dalam sono. Sekarang kita langsung masuk aja ke dalam yuk. Wow. Jadi abis lewat pintu yang ini gua langsung sampai ke area living room, dining room dan juga kitchennya guys. di sini arealnya tuh luas banget dan ini sama sekali nggak ada sekat, jadi ruangannya bener-bener los gitu dan kelihatan semua. mungkin kita langsung mulai dari dining roomnya aja ya. tuh coba kalian lihat, meja makannya panjang banget guys, gede banget dan bener-bener lega. sedangkan di sebelahnya di sini ada kitchen yang terbuka guys dan di sini tuh udah lengkap banget, bahkan kalian bisa beneran masak di sini guys. Kalau nah, misalnya di ujung situ ada kompornya. Di sini kompornya pakai kompor gas. Jadi untuk mengurangi penggunaan plastik, di sini tuh pakai botol kaca refill kayak gini guys. Kalau misalkan kalian stay di sini dan kalian ngerasa air minumnya ini kurang, kalian bisa request buat di refill dan itu free. Keren banget kan? Di sebelahnya lagi di sini ada kitchen sink. Di sampingnya juga ada snack and drinks corner. Di sini kalian bisa buat minuman yang kalian suka, ada kopi, teh, gula, brown sugar dan segala macam. Dan juga ada pemanas air. Nah di situ juga ada beberapa snack kayak kacang dan segala macam yang harganya kalian bisa lihat sendiri di situ. Di sampingnya lagi di sini ada microwave jadi kalau misalkan kalian mau ngangetin makanan kalian mau masak juga bisa. Nah dapurnya itu nggak cuman itu aja guys kalau kalian lihat di kitchen setnya ini di bagian atas dan bawahnya itu ada beberapa kabinet yang bisa kalian buka dan di sini tuh masih banyak banget kitchen utensils dan kitchenware yang bisa kalian pakai itu kalian bisa lihat Disitu ada banyak piring, mangkok, gelas, cangkir. Dan kalau kalian buka drawer yang di bawah sini, disitu ada sendok, garpu, pisau, dapur, dan segala macam. Sedangkan untuk mini fridge-nya ada di sebelah sini guys. Di dalam sini juga udah ada beberapa minuman yang bisa kalian beli, harganya masih sama ada di atas tadi. Nah, ada kompornya, pasti juga ada penggorengannya dong. Nih guys, jadi kalau kalian buka kabinet yang di air mineral itu, di sini ada teflon. Kalian bisa pakai buat masak telur kali ya. <laughs> Guys, begitu masuk ke ruangan yang ini, gua tuh langsung salfok sama bagian plafonnya. Kalian coba lihat deh, di atasnya situ kayak ada satu bagian yang pakai atap plana atau miring gitu, Guys. Dan menurut gua ini arsitekturnya cakep banget enggak sih? Nah, sekarang kita geser ke bagian living room-nya. Di bagian ini, menurut gua ini bagian yang paling estetik dan paling cakep. Kalian bisa lihat di sini ada satu sofa yang cukup panjang dengan dua bantalan dan di ada satu kursi lagi dari rotan yang cukup besar. Di tengahnya disitu seperti biasa ada coffee table tapi bentukannya minimalis banget. Nah, di atasnya situ juga ada satu kotak yang kalau kalian buka ada remote AC dan remote TV dan di sebelahnya ada guest directory jadi kalau misalkan kalian pengen tahu di sini ada fasilitas apa aja, ada objek wisata apa aja yang deket sini dan segala macam kalian bisa buka di situ. Di sini ada satu TV dengan ukuran yang menurut gua cukup besar. TV ini juga udah dilengkapi sama Netflix dan Chromecast. Jadi kalian bisa streaming, kalian bisa nonton film, semuanya free dan pastinya di sini udah fully entertain banget. Apalagi kalau kalian lihat di depan TV-nya, di sini ada Smart Assistant Alexa. Jadi kalau misalkan kalian mager banget, kalian bisa komen-komen aja, dia buat suruh ngapain, pasang alarm bisa, nyalain lampu bisa, style musik juga bisa. Ya macam-macam lah pokoknya. Tapi dari area living roomnya ini yang paling cakep menurut gua adalah view-nya, guys. Karena dari sini kalian bisa langsung melihat ke arah pool yang ada di depan tadi. Dan dari sini tuh bener-bener kelihatan kayak akuarium guys. Karena sama sekali enggak ditutup dengan hordeng atau semacamnya. Dan dari ruangan ini bisa melihat jelas banget ke arah pool dan ke arah garden yang ada di depan situ tadi. So, pemandangan kalian duduk-duduk di sini tuh bakalan lega banget. Selain itu, sekat pintu kaca yang ada di depan living room ini bisa kalian buka guys. Jadi kalau dibuka tuh bener-bener los. Dan langsung ke kolam renangnya. Nah, barusan gue udah ajak kalian buat motor-motor di area dining room, kitchen, dan living room. Sekarang kita masuk lagi ke dalam buat ngeliat master bedroomnya. Yuk! Wow! Nah kamar yang ada di depan tadi yang sempat gue bilang ke kalian itu dikunci itu ukuran kamarnya sama persis kayak kamar ini jadi kalau kalian penasaran kamar yang di depan tadi itu kayak gimana bentukannya sama kayak di sini guys jadi nggak ada bedanya dan begitu masuk langsung di tengah ruangan ada bed yang besar banget ini ukurannya king size di atasnya juga udah ada empat bantal dan dua cushion selain itu di samping kanan kirinya ini cukup unik ya menurut gua. Ada lampu tidur yang kap lampunya itu mirip kayak kandang ayam guys. <laughs> Jadi emang konsepnya di sini tuh modern tradisional ya. Jadi kayak campur campur gitu guys. Nah ornamen yang ada di belakang bednya ini benar benar menarik perhatian gue banget. Untuk backdropnya di sini pakai tekstur anyaman dari rotan sintetis. Dan sedangkan di depannya situ ada satu ornamen berwarna hitam yang bentukannya mirip wayang guys. Nah di bawahnya lampu tidur di juga ada satu bedside table dan ada lemari yang kalau dibuka tapi isinya nggak ada apa-apa. Di sampingnya lagi di sini ada satu make up table, satu meja rias yang panjang banget. Di juga ada cermin yang tinggi sampai ke plafon guys dan ada satu kursi juga dengan bentuk yang cukup cakep ya menurut gue. Di sini ada satu televisi lagi, TV yang di master bedroomnya ini ukurannya lebih besar dibanding TV yang ada di living room tadi. Dan TV-nya juga sama di sini udah dilengkapi sama Netflix dan Chromecast jadi pastinya kalian bisa streaming kalian bisa nonton video apapun nonton film apapun yang kalian mau di sini. Dan TV-nya ini bracketnya cakep guys jadi bisa diarahin kemanapun sesuai dengan keinginan kalian. Jadi kalau misalkan kalian tidurnya mau miring mau tengkurap mau apapun juga bisalah pokoknya. Nah terakhir di samping sini ada dua lemari pakaian dengan ukuran yang gede banget. Di samping kanan kiri, jadi ada twin gitu guys Dan kalau kalian lihat ya, di dalamnya tuh kayak kosong gitu Kayak gak ada apa-apanya gitu ya Kecuali di bawah sini ada satu safety deposit box Tapi ternyata pas gue buka guys Di atas sini itu ada sesuatu Di situ ada satu tas dari Anyaman Rotan gitu Dan juga ada satu topi Tapi asli ini susah banget ya ngambilnya ya Gimana ya, gue aja gak nyampe guys tuh Kenapa ditaruh situ gue juga gak tahu guys Wow. jadi kamar mandinya ini konsepnya semi outdoor guys jadi kalau misalkan siang gini cahaya mataharinya tuh bisa masuk dengan terang benderang jadi kalian nggak perlu nyalain lampu seperti biasa ya di depan sini ada satu wastafel dengan ukuran yang cukup panjang dan masih sama di depan situ ada satu cermin dengan ukuran yang gede banget sampai ke plafon di atas countertopnya, di sini juga ada beberapa amenities yang bisa kalian pakai Dan kalau kalian buka kotak kecil yang ada di sini, di dalamnya ada dua dental kit Sedangkan toiletnya ada di ujung ruangan sebelah situ Shower roomnya ini ukurannya cukup lega Dan dipartisi sama tempered glass, jadi pastinya udah cakep banget ya Di dalam situ juga udah ada shower gel dan juga shampoo Yang paling jadi main attraction dari kamar mandi ini itu adalah bathtubnya guys jadi pastinya buat stay di villa, nggak mungkin kalau nggak ada batapnya, ya kan? Dan di atas batapnya, disitu ada skylight yang cakep banget. Jadi kalau siang kayak gini, seperti yang gue bilang tadi ya, matahari, mataharinya tuh beneran bisa masuk langsung ke dalam dan bikin tampilan batapnya ini jadi lebih cakep lagi. Apalagi Batam gue di sini udah dikasih flower bath Jadi ada dekorasi bunga di atasnya. Dan ini kalian bisa request kalau misalkan kalian stay di sini. Ada additional charge tapi nggak banyak. Oke okay guys, barusan gue udah selesai ajak kalian muter-muter di dalam villanya. Oh iya, ada satu yang kelewatan. Ini guys. Jadi di kamar ini pastinya ada akses langsung buat ke pool yang ada di depan tadi. Jadi kalau kalian buka horning yang ada di sini, tada. Tuh guys. Jadi dari kamar ini kalian bisa langsung menikmatin view ke arah kolam. Dan ini gue cakep banget, gokil, gokil, gokil, gokil, gokil! Oke, okay, guys, it untuk video kali ini. So, gimana menurut kalian villanya? Menurut gue, villa ini keren banget, dan worth it banget buat kalian cobain. Karena selain villanya yang masih baru, di sini juga private banget karena cuman ada 6 villa aja. Selain itu di sini juga villanya luas banget, luasnya 180 square meter, So pastinya spacey banget di bagian dalamnya Di dalam sini juga udah lengkap banget fasilitasnya Ada private pool poolnya, dining room, living room, kitchen, dua bedroom TV yang besar banget, kitchen set yang udah lengkap banget Private bathroomnya yang juga epic banget menurut gua. Selain itu kalian juga bisa order floating breakfast kalau kalian stay di sini dan selain itu, above all else, harganya di sini tuh nggak terlalu mahal, guys. Stay di villa atau bedroom ini cuman start from 1 jutaan aja. So, nanti itu worth banget buat kalian cobain. Dan kalian masukin ke bucket list kalau kalian ada rencana buat stay di sini. So, gimana menurut kalian villanya? Kasih tahu gue di komen di bawah. Dan kasih tahu gue di komen di bawah juga, villa-villa dan hotel-hotel mana lagi yang wajib banget buat gue kunjungin dan gue kasih liat ke kalian. Oke, okay, jadi guys untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini.